Coba saya bacakan dulu kita, kemudian kita bahas. Ya. Musyawarah Rakyat atau Musudera 11 Lampung menghasilkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto meraih suara tertinggi berdasarkan hasil musra relawan Jokowi tersebut. Prabowo mendapat suara sebanyak 541 pot dari total 1.863 suara. Koordinator Musra 11 Relawan Jokowi Lampung, Faisal Sanjaya mengatakan, telah dilakukan voting dan Relawan Jokowi Lampung saat Musra dan Prabowo Subianto memperoleh suara tertinggi mencapai 29% dari total 1.863 suara. Disusul calon wakil presiden Cawapres Erick Thohir. Dari total 1.863 suara, Prabowo Subianto memperoleh suara terbanyak. Untuk posisi Cawapres Erick Thohir mendominasi dengan perolehan suara sebanyak 1.065 pot Kemudian Puam Maharani 275, Muhammad Iskandar 166, Sandiaga Uno 120 Mahfud MD 62 Ganjar Pranowo 60 Agus Harimurti Yudayono 23 Ya kemudian ada juga pemilih untuk Jokowi 3 periode. Oh, ya, ada juga 3 periode ya. Nah, baiklah Saudaraku. Ya, inilah informasi bahwa oh, keinginan untuk ee oh, Ya, keinginan rakyat agar Pak Prabowo uh, maju sebagai calon presiden 2024 bukan hanya dari kalangan loyalis Pak Prabowo maupun simpatisan Pak Prabowo, tapi dari berbagai elemen, ya, dari eh, berbagai elemen masyarakat. Nah, walaupun ada beberapa orang yang mungkin... Uh, yang dulunya mendukung Pak Prabowo pindah ke Anis Anis Baswedan, nah itu ada biasa lah itu ya, nah, tetapi masih masih jauh lebih banyak yang ke Pak Prabowo. Nah ditambah lagi uh, yang dulunya tidak mendukung Pak Prabowo sekarang berubah menjadi mendukung. Nah ada beberapa alasan kenapa orang-orang tersebut uh, mau mendukung Pak Prabowo karena melihat jiwa Pak Prabowo mengutamakan kepentingan umum ya, persatuan Indonesia nah, itu konsistennya di situ yang dilihat ya, pada diri Pak Prabowo nah kemudian kenapa mereka mengatakan konsisten mengutamakan, lebih mengutamakan persatuan Indonesia atau kepentingan umum itu dia melihatnya dari pada saat men, eh, Pak Prabowo menerima Ya menerima menjadi Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Nah, disitulah dilihat seorang negarawan, eh, negarawan Pak Prabowo, yaitu, ya, merelakan, ya, mungkin ada yang kita senang kepada kelompok yang mendukung Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan kelompok disitulah jiwanya kawan disitulah kalau sudah berbicara bangsa dan negara pak prabowo pasti lebih mengutamakan itu persatuan indonesia bahkan pak prabowo rela ya dicaci dimaki dihina difitnah oleh segelintir orang karena pak prabowo bergabung ke oh, pemerintah ini kawan jadi Sebenarnya kalau kita mau membuka ya keluasan hati kita ke lapangan hati kita ke lapangan dada kita berarti Pak Prabowo jauh lebih daripada kita semua terkait masalah persatuan ya kalau kita ya mungkin berbeda sedikit ya sudah tidak mau berteman nah, di sini saya hanya menyampaikan kepada saudara, -saudara. Boleh beda pilihan dalam pilpres, silahkan. Boleh, tapi jangan sekali-sekali ya, memutus tali silaturahmi seakan-akan menjadi musuh abadi sampai mati, sampai kiamat. misalnya karena pilpres. Memutus persaudaraan tali silaturahmi. Tidak mau baku ngomong. Padahal masih sama anak bangsa Indonesia. Apalagi sudah merasa bahwa dia yang paling benar. Nah, ini yang yang kayak gini nih. Ya, kita harus sadar bahwa tidak ada orang yang paling benar. Kalau saya pribadi, ya, siapapun saya, ajak berteman, ajak bertegur sapa. Walaupun berbeda, makanya di channel YouTube saya itu, ya, ada di setiap mengaku cebong, ada yang mengaku kadrung, ada yang mengaku kampret. Itu urusan masing-masing lah. Yang jelas saya secara pribadi ya mau berteman dengan siapapun walaupun beda sukunya beda agamanya beda rasnya beda etnisnya beda gulungannya beda dalam film, eh, capresnya karena kawan memutus tali silaturahmi itu sama dengan memutus rejeki, sebagian rejeki kita contoh ini contoh nih Dan saya mungkin, saya merasakan mungkin saudaraku juga merasakan di saat kita butuh sesuatu ada masalah atau mungkin kita ada permasalahan kemudian kita mau minta tolong kepada saudara kita yang ada di posisi itu tapi karena diawali dengan sudah memutus tali silaturahmi karena beda capres maka akhirnya dia sudah malu untuk komunikasi malu untuk menyampaikan masalahnya karena dari awal dia sudah putus sendiri tali silaturahmi Padahal ini kita manusia ini hidup saling tolong monolog, salin nasihat manasihati. Ya kalau kita mampu membantu ya bantu. Tapi kalau sudah memutus tali silaturahmi duluan, nah. itu yang saya katakan itu sama dengan memutus sebagian rezekinya sendiri. Orang bilang, ah Tuhan sudah mau rezeki, betul. Tapi ingat Tuhan juga mengatakan, Abu eh, apa, Sambul wasilatul jangan putuskan persaudaraan. Apalagi karena hanya karena beda capres-cawapres, eh. itu urusan ya. Yang jelas kita terus berbuat berbuat baik. Ya. Jadi kalau masih ada yang mau Tali silaturahmi, hanya karena Biasa cawapres, itulah yang Disebut korban, korban Politik Saya, teman saya banyak ya. Lidah, yang Berlawan yang Pak Prabowo dua Pak Prabowo, berteman ya Dari mana-mana, dari partai apapun Saya berteman, karena saya yakin Kita ini makhluk atau manusia Yang ingin mempunyai banyak teman Walaupun ada beberapa yang pergi, ya, yang mengatakan, oh pengkhianat ini, ya itu urusan Yang jelas saya secara pribadi, tidak akan memulai, memu tidak akan memulai memutus silaturahmi kepada saudara-saudaraku, walaupun beda pilihan dalam Japres. Saya ini, saya sekarang sebagai Ketua Umum GNCP, Gerakan Nasional Cinta Prabowo, otomatis calon presiden saya adalah Pak Prabowo Subianto. Bukan berarti saya harus memutus tali silaturahmu dengan saudara saya yang memilih capres-capres lainnya. Tidak akan saya putus, kecuali mereka yang memutus. Nah, itu urusan dialah Ya kan? Karena saya meyakini banyak silaturahmi, menyambung silaturahmi, banyak kawan, banyak rezeki. Itu prinsip saya. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan.